Tidak mengenakan situasi hal yang mungkin agak uh, buruk gitu ya Mimpi buruk ataupun hal-hal semacam itu Ini yang aku lihat ada ada orang yang nantinya menolong kamu Gitu jadi sosok ini akan menolong kamu Ya pas banget tadi ketika aku lihat di menitnya itu Ada di menit 1 lewat 1-1 gitu kan 1 lewat 11 Dan hal itu menjadi sebuah pertanda banget untuk kamu gitu loh bahwa Uh, satu orang ya satu orang ini dia akan menuntun kamu Dia akan ngebantu kamu dari hal-hal uh, yang terjadi dengan kamu gitu ya Supaya ada solusi supaya ada uh, istilahnya penyelesaian gitu kan Supaya kamunya juga bisa uh, menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu Jadi sosok ini perhatian ya sama kamu dan dia ngebantuin dan mengarahkan kamu menuju hal yang baik di sini ya aku lihat ya. Dan itu tergantung kamunya ya. Kadang untuk beberapa orang ada yang gak mau dibantu. Kadang uh, untuk yang lain menerima gitu ya bantuan tersebut seperti itu. Jadi uh, sebetulnya kalau kalau kalau kamu gak mau dibantu pun dia bakal... Uh, ngeliatin aja gitu, ngeliatin gitu kan, uh, merhatiin aja gitu. Kalau misalkan kamunya yang gak kuat gitu, bener-bener gak kuat dan gak bisa meneruskan, uh, atau ada masalah yang berat banget gak bisa diselesaikan sendiri, itu yang aku lihat dia uh, peka banget gitu loh, peka untuk uh, mulai ngebantuin kamu ya di sini ya. Aku lihat terus, kemudian kalau dari kartu. Yang lain di sini kelihatan banget bahwa dia itu cari-cari kesempatan, gitu loh, dalam artian hal yang positif ya, cari kesempatan di hal yang positif supaya dengan kamu itu bisa berjalan dengan baik, bisa uh, kelancaran gitu ya, bisa sukses, bisa lancar seperti itu ya, kulit ya, bisa jadi hal ini. Uh, dari sisi orang tua gitu kan dari sisi kerabat ataupun orang yang dekat dengan kamu gitu kan bisa jadi seperti itu yang nggak melulu tentang percintaan gitu karena dari dari yang kelihatan sih lebih ke arah kasih sayang gitu loh ya ada ada kasih sayang di sini yang yang ikut uh, melatar belakangi gitu kan Jadi benar-benar uh, dilihat seperti itu, dia nggak nggak nggak nggak kamu uh, seutuhnya gitu, ya. Dan dia bakal nolong gitu loh, kalau kamu mau minta atau ada bantuan. Uh, kalau kamu nggak kuat, dia nolongin, bantu ngarahin juga. Kalau seperti itu biasanya adalah sosok yang dewasa ya, kalau dari sisi percintaan gitu loh. Kenapa? Karena kalau untuk sosok dewasa itu dia ngerti gitu loh. Kapan waktu yang tepat untuk uh, berinteraksi, ngomong gitu kan? Kapan waktu yang tepat untuk diam seperti itu? Dan untuk sekarang yang aku lihat di sini dia lebih ke diam dulu, gitu, memperhatikan dulu, ya. Dia bakalan uh, ngasih kamu wajangan, ngasih kamu bantuan, ngasih kamu perhatian. Itu ketika dari kamunya yang butuh gitu ya, dari kamunya yang memang Uh, ketika dia lihat, udah nggak bisa lagi uh, ngehandle gitu kan, udah nggak bisa lagi apa ya namanya kayak udah nggak berkutik lagi gitu kan, uh, karena permasalahannya terlalu berat seperti itu, jadi uh, dianya ngebantuin dengan uh, dengan permintaan kamu ataupun enggak juga dia kayak bakalan bantu juga sih yang aku lihat. Seperti itu dia kayak nanti uh, speak speak gitu ya. Speak speak itu kayak ngomong ataupun nanya gitu kan. Gimana hari ini? Kayak gini kayak gini. Gitu kan sebagai pembuka aja gitu kan basa-basi. Ya. Uh, kalau kamunya terbuka dengan sosok ini ya, dia bakal ngebantu Gitu, ngebantu enggak? Kamu enggak perlu ngomong pun, dia bakalan tahu bakalan siap. Yang aku lihat di situ, ya, bakalan ngebantu. Tulus, ya, aku lihat tulus banget orangnya, dan uh, tanpa pamrih, ya, Kak. Ya, tanpa pamrih, dia ngebantu kamu dengan cara yang baik juga, gitu, enggak? Enggak maksa juga. Ya aku lihat, makanya dia kan ngeliatin kamu dulu, gitu. Ngeliatin kamu dulu apakah kamunya siap atau enggak, ya, atau butuh bantuan atau enggak, seperti itu yang aku lihat. Oke, itu dari kartu, ya. Kalau dari zodiaknya, yang aku lihat di sini ada dari Sagittarius, Leo, dan aries, cancer masuk entah kenapa ya, yang aku lihat seperti itu. Jadi lebih lebih ke arah uh, telepatik sih, karena kan kasih sayang ya, kayak udah udah kerasa banget ada ada rasa-rasa kasih sayang dan rasa-rasa uh, untuk ngebantu perhatian ya dari dari hati yang terdalam juga, gitu. Dari intuisi, ya, yang aku lihat. Mungkin ada-ada koneksi juga, kan. Karena nggak perlu bilang, gitu loh. Kayak nggak perlu bilang, pasti tahu. Gitu, ya. Pasti kayak tahu sendiri, kayak gitu. Tiba-tiba dia muncul, atau tiba-tiba kayak nelpon Atau mungkin kayak ketika ditanya, langsung ngerti, gitu. Oh, ada masalah ini, ya. Oke kayak gini kayak gini kayak gini seperti itu yang aku lihat jadi ngerti banget orangnya ya Pengertian dan merhatiin kamu juga sih dari jauh Oke itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya